Rita dengan cinta, apes sekarang semua ada apa? Oh mengapa? Siapa mengapa? Dan sekarang betapa mirip ulang, tenangan ini sih bisa apa? karena semua selesai oh mengapa Percuma, supaya perintah pun jasa yang kita Matahari mata hadir saat Lihat sepuhkanlah kuah, bukan satu kali tapi bisa pula. Sekarang, beta sadar, kan bisa berbayar, di capek sampai yang entah Tak ingat tak kurang tak bisa paritoh alih bukanlah etapung jantung. Mas sampai kapan beta sembunyi sampai kapan alih lukai sampai hati alih bikin begini. Mas sampai kapan? Kapan ales akhiti Sepingin jangka kembali Suseng tau sepumau yang macam Iyi jauh sembale, berkacu kali melawan takdir tapi Tuhan sewakur begini Dan beta rasa suh cukup sedih selama ini Beta tunggu dari lama kapan bisa baru kasih waktu harap bisa hapus semua noda. Cukup alebi ngulang terbeta hati ini Bukan tanpa pikiran atau senona huh. Sampai kapan kita sembunyi? Sampai kapan ale lukai? Sampai hati ale bikin bagimu? Oh, oh. sampai kapan kita menangis? Sampai kapan ale.